aku mandi betulan kau sampai sayang-sayang kau dari awal aku memang sayang ke kau nah, katanya kau <sitts> <usir> <usir> kamu kegiat hati kegiat daripada adek bergulak mulai orang kamu mau ke orang di tengah kaget mereka mau ke orang kita rendah ala putas sepi status kita gitu ya, agak bersenang baru di malam kau ngapel kok baru di malam kita janjian nak ketemuan nunggu kau di danteng lama mua saya pilih dia malam tadi ya oh. nah aku kata-kata dia ketemuan Bola, oh, kutu emosi kita jadi setengah delapan, jam sampai jam delapan. Kutu emosi kuprekunya jam setengah sembilan deh, dehnya kuprekku ini selan. Kuprekku banyak bagai weh, bola, kutu emosi. Kutu emosi malah kuprekku cuma gak mau canesen. Lalu tunggu ketemu poket kawannya. ngomong macam ya wajar, ya, kok emosi. Ada ketemu malam tadi, yuk nyuruh rumah kami, loh, udah eh, di rumah tiga malam tadi. Kita cuma nyeret itu, ya, cuma pulang sekitarnya, setengah sebelas, dia pulang. Hmm. oh, oh ini, ke, Kau jadi cowok, jadi nian, betunang, Nyasa aku saya sayang, tahu dari awal aku memang sayang tahu eh, sayang? Naman nih. sayang lagi lah, lagi lah tadi, lah, benar Kupikir cowok yang cowok yang yang, yang Punya wajah yang ganteng kata orang ya, tapi apa sama lah. Kawan dekat dengan Jepun, percuma betul dan kaki yang bukannya kita kayak pecah, kata kawannya. Kita serang, kenapa tenang kawan-kawan itu perang gila. Mencuri nama dipetulnya kau lagi, ngapang katanya aku akan ngomong kepo. Cukup kau tadi yang ngomong kepo, dia nama dipetul dan kepo. Kita minta weh, petul dan kepo terus. Jangan pun kau ngomong keku masalah ini. Sampai kau tahu sendiri. Tadi nah, mana lagi kau nyepan bangkai kaki? Tapi kok kita tempoh lagi? lagi. Dan di, di, di mana kau nyepan bangkai kaki? Sekitar Polau kita ya. Kau nanya kau selama neka apa yang kau yang mau boleh?